Halo selamat malam Bapak Ibu saudara sedari Berjumpa lagi dengan saya di channel DGS official Pada malam hari ini eh, kita belajar secara khusus Tentang pemakaian patung Ya kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu Saudara-saudari Banyak sekali kesalahpahaman tentang penggunaan patung Dan eh, bukan hanya terjadi di antara kita Tapi juga eh, di antara Saudara-saudari kita di tempat lain yang eh, salah paham ya Tentang fungsi kegunaan dari patung itu sendiri Nah malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari Kita akan eh, membahas ya Bagaimana fungsi patung di dalam gereja katolik Secara khusus ya saya menanggapi eh, Salah satu video yang dibuat oleh seorang pendeta Meskipun dalam konteks pembahasannya itu memang saya kira yang dibahas itu adalah tentang penggunaan patung sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Tetapi dalam konteks ini sebagai orang Katolik kita juga punya perspektif. ya. Maka dari itu kita perlu menjelaskan perspektif kita atau Ajaran kita itu seperti apa tentang patung itu? Yaitu perlu harus kita jelaskan supaya orang Katolik yang menonton video itu kemudian bisa mengerti, bisa paham apa kegunaan dari patung yang kita punya itu. Ya Ya, oke okay, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membahas itu pada malam hari ini. Meskipun di beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas mengenai tema-tema semacam ini, tetapi kali ini mungkin agak berbeda, ya. Agak berbeda pembahasannya, lebih ringan ya, lebih lebih lebih enjoy ya. Tidak terlalu berat-berat bahasanya, sederhana saja supaya mudah dimengerti. Begini Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum saya memulai topik ini dan mungkin nanti saya tampilkan sedikit video dari Pendeta Esra Soru kita harus tahu bahwa manusia itu adalah makhluk visual saya ulangi lagi sebelum saya lanjut dengan materi uh, powerpoint saya kita harus menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk visual karena manusia itu makhluk visual, maka sesuatu yang dia kagumi, sesuatu yang dia cintai, itu selalu berkaitan dengan visualisasi. Contoh, saya sangat mencintai ibu saya. Maka visualisasi dari ibu saya yang kita kenal sebagai foto, itu bisa menjadi pengobat rindu saya. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak muda misalnya, mereka sangat fans dengan artis Korea misalnya. Maka kalau Bapak Ibu misalnya membuka dompet mereka atau membuka tempat-tempat atau tas mereka misalnya, maka di situ ada foto artis Korea. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia itu makhluk visual. Ya, makhluk visual. Segala sesuatu yang dia kagumi, dia visualisasikan, bahkan tanpa foto, tanpa visualisasi sekalipun, kita bisa memvisualisasikan sesuatu dalam khayalan kita, dalam lamunan kita. Bapak ibu, contoh: eh, saya berkenalan dengan seorang cewek. Nah, ini saya berikan contoh sederhana saja, Bapak Ibu. Ya, saya berkenalan dengan seorang cewek. Saya berjumpa di suatu tempat. Di suatu waktu, itu saya bisa visualisasikan perjumpaan itu dalam lamunan saya, dalam pikiran saya. Saya bisa visualisasikan. Kemudian visualisasi itu, itu kalau masuk ke dalam ilmu sinematografi, perfileman Bapak Ibu, visualisasi saya tadi itu bisa jadi film, bisa jadi tulisan. Visualisasi saya bisa jadi tulisan, bisa jadi film, bahkan bisa jadi patung, bisa jadi dua dimensi atau tiga dimensi. Jadi, Tuhan menciptakan manusia itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, oke, apakah pada masa Perjanjian Lama banyak hal-hal visualisasi yang dipakai oleh Tuhan? Saya kira Bapak Ibu yang belajar tentang teologi, yang belajar tentang keagamaan, Tuhan Allah itu sering memakai visualisasi kepada umat Israel. Apa itu visualisasi yang digunakan Bapak Ibu? Saya beri contoh saja. Mungkin ada sekitar lima yang saya beri contoh. Pertama, Tuhan mendampingi orang Israel dalam tiang awan. Dalam tiang awan. Pertanyaan saya, kenapa enggak Tuhan Allah datang langsung aja? Kenapa mesti tiang-tiang awan mendampingi? Itulah Tuhan memakai visualisasi, Tuhan memakai sarana tertentu untuk menunjukkan kuasanya. Tadi yang pertama, awan; yang kedua, tiang api. Tiang api, pertanyaannya. Kenapa Tuhan Allah tidak langsung aja? Kenapa harus dipakai tiang api? Karena manusia makhluk visual. Dia ingin melihat sesuatu yang ajaib itu dalam visualnya. Dia nggak percaya kalau hanya uh, ya, kadang-kadang ya, Bapak Ibu ya, uh, beriman seperti Thomas. Kalau saya tidak melihat dan menyaksikan, saya nggak percaya gitu. Kira-kira begitu, maka Tuhan memberi visualisasi dengan tiang uh, tiang api. Atau menampakkan diri kepada Musa dalam rupa api di semak belukar. Kalau dipikir-pikir, Tuhan Allah itu bukankah dengan cara itu membuat kita menyembah api Bapak Ibu? Kan kalau dipikir-pikir secara nalar-nalar konyol, itu kalau kita lihat api itu nanti kejadian Musa itu kan bisa saja salah paham. Wah jangan-jangan Tuhan itu adalah api. Tapi bukan begitu maksud Tuhan. Tapi dia bisa menggunakan semua alat-alat itu untuk menampakkan kuasanya untuk menjadi sarana. Tiang api. Sekarang yang ketiga. Minggu lalu Bapak Ibu, kita mendengar bacaan mengenai penampakan Tuhan. Teofani. Penampakan Tuhan kepada Abraham. Di Mamre. Okay? Menampakkan diri dalam dua rupa manusia. Bapak-Ibu, kenapa enggak dalam rupa yang lain? Kenapa dalam rupa manusia? Lagi-lagi, manusia diciptakan sebagai makhluk visual. Maka, uh, akan diri, diri dalam beberapa sarana-sarana. Kali ini, dia menampakkan diri dalam rupa manusia. Dan datang kepada Abraham dan memberikan informasi bahwa istrinya akan melahirkan anak bernama Ishak. Itu kan visualisasi-visualisasi penampakan Tuhan. Memakai sarana-sarana. Yang selanjutnya, Tuhan memakai tongkat Musa. Tuhan memakai tongkat Musa untuk membuat mujizat, termasuk ketika melawan Firaun, Bapak Ibu. Mereka bermain ular-ularan, Bapak Ibu pasti pernah baca ya, bermain ular-ularan, Bapak Ibu ada ilmu sihir dari dari dari pihaknya Firaun bertanding dengan Musa dengan memakai tongkat. Lalu mereka akhirnya kalah tukang sihir dari Firaun itu. Memakai apa Bapak Ibu? Baik itu memakai media tangannya Musa maupun memakai media tongkat. Tuhan pakai media itu. Ya kan? Yang kelima Bapak Ibu anda masih ingat ketika Tuhan Allah melihat orang-orang Israel dipagut oleh ular tedung di padang gurun, apa yang diperintahkan kepada Musa? Mendirikan patung ular tembaga. Mendirikan patung ular tembaga. Kenapa nggak mendirikan yang lain, Bapak Ibu? Ya Tuhan Allah mau memakai sarana-sarana itu. Bukankah patung dilarang? Nah, tunggu dulu Bapak Ibu. Itu kedangkalan-kedangkalan yang kita temukan selama ini. Karena apa? Hanya mengutip satu ayat. Tidak melihat konteks holistiknya. Memerintahkan Musa membuat patung ular tembaga. Keluaran 25, saya tambahkan lagi 6. Tuhan Allah memerintahkan membuat patung keruk keruk adalah makhluk surga. Jika berhadapan dengan keluaran 20, keluaran 20 kan jangan ciptakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi. Kalau hanya sampai di situ, maka pertanyaannya, mengapa Tuhan Allah menyuruh membuat patung ular? Bukankah ular itu makhluk di bumi? Kenapa di keluaran 25 Tuhan Allah menyuruh membuat patung kerup. Bukankah kerup itu makhluk surga? Bukankah dengan demikian ini kontradiksi Bapak Ibu? Maka supaya tidak kontradiksi, pakailah cara yang digunakan oleh gereja katolik. Melihat holistik, melihat konteks, melihat maksud, melihat makna, melihat tujuan. Tapi yang sering terjadi di luar sana, mereka tidak lihat itu. Nah Bapak Ibu, ini sudah cukup panjang 12 menit saya berbicara. Ya, Saya kira sampai di situ penjelasan visualisasi yang saya berikan mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham maksud saya. Jadi sejak zaman purbakala Tuhan Allah selalu menggunakan sarana untuk menampakkan dirinya. Dan ketika pada zaman abad pertama, di mana masa-masa itu banyak lambang-lambang, simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan iman Kristiani ya, dalam bentuk simbol-simbol, sarana-sarana. Makanya nanti di ayat kitab suci dikatakan, iman itu tumbuh karena pendengaran, bukan karena menghafal. Iman tumbuh akan pendengaran akan firman Tuhan. Bukan iman tumbuh karena menghafal seluruh Alkitab. Bukan itu. Menghafal boleh saja seperti saya Bapak Ibu. Dari tadi saya cerita saya tidak pakai catatan. Karena memang saya baca seluruhnya. Waktu saya kuliah disuruh meringkas. Jadi Bapak Ibu disuruh baca seluruh kitab kejadian. Lalu disuruh menceritakan ulang dalam tulisan sendiri. Nah, itu makanya banyak yang saya hafal ceritanya. Demikian juga, kita keluaran, imamat, bilangan, ulangan, dan seterusnya kita para nabi disuruh setelah membaca dalam waktu seminggu, disuruh mencerita, menceritakan ulang dengan cerita kita sendiri tanpa keluar dari konteks cerita yang ada. Atau narasi yang ada. Nah sekarang kita masuk kepada eh, videonya Bapak Isra Soro Meskipun nanti mungkin tidak semua ya videonya Bapak Ibu. Tetapi kita hanya menanggapi bagian tertentu saja. Eh, di mana eh, kita hanya menanggapi. Jangan sampai ada kesalahpahaman tentang iman katolik mengenai patung. Itu yang harus dipahami. Ya. Baik, kita dengarkan dulu, Bapak Ibu. Mungkin ada sekitar lima menit atau berapa ya, tapi nanti saya beri tanggapan-tanggapan kecil. Kemudian baru saya tampilkan, eh, apa namanya, PowerPoint saya. Mungkin eh, live malam hari ini nanti agak singkat kalau tidak ada orang yang diskusi. Oke, Bapak Ibu, mari kita <tuh> dengarkan. Oh, yang benar. Dia tidak dicipta, tapi sebaliknya dialah yang menciptakan kita. Tapi semua penyembahan berhala itu adalah manusia yang menyembah berhala ini, manusialah yang membuat Allah. Manusialah yang menciptakan Allah. Setelah dia membuat Allah, dia menciptakan Allah, lalu dia percaya kepada yang dia buat ini. Yang dia ciptakan ini. Lalu dia meminta sesuatu kepada apa yang dia buat, apa yang dia ciptakan. Padahal sesungguhnya kita bisa melihat bahwa kalau dia membuat Allah atau dia menciptakan Allah... ...mestinya dia berada di atas Allah itu. Mengapa lalu dia menjadi sujud menyembah kepada Allah yang dia ciptakan lagi? Dan ini jelas adalah kebodohan. Dan kitab suci memang membicarakan tentang kebodohan penyembahan berhala ini secara begitu banyak. Ada begitu banyak ayat dalam kitab suci yang... Menunjukkan bahwa para penyembah berhala ini sebenarnya melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul bodoh dan tidak masuk akal. Ya, Misalnya di dalam ulangan 4 ayat 28. Dikatakan di sana, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia. Menyembah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, tidak dapat mencium. Jadi patung yang dia buat yang dia sebut Allah itu makan tidak bisa, minum tidak bisa, cium tidak bisa, dengar tidak bisa. Tapi kok bisa sujud menyembah kepada patung itu, itu sesuatu yang bodoh ya. Juga kita melihat misalnya dalam Yesaya 2 ayat 8. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Sama pengertiannya. Lalu, coba tolong bacakan juga Yeremia 10 ayat yang kelima. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Kalau saya membuat patung, lalu saya anggap ini Allah, coba suruh Allahnya pindah dari sini ke sini. Bisa tidak? Tidak bisa. Nah kalau Allahnya melangkah satu langkah dari sini ke sebelah kiri saja tidak bisa. Melangkah dari sini ke sebelah kanan tidak bisa. Bagaimana dia bisa tolong saya? Sedangkan untuk melangkah satu langkah pun dia tidak bisa. ya. Karena itu dibilang jangan takut. Kenapa? Berhala itu tidak dapat berbuat jahat, berbuat baik juga tidak. Nah ini batu kayu begini, ayo buat baik, mana bisa dia? Ayo buat jahat, mana bisa dia? Maka dengan kata lain, kalau kita mempercayakan iman kita menyembah, beribadah kepada sesuatu ini, bukan itu menunjukkan saya begitu bodoh. Kalau saya takut kepada berhala, bukankah saya begitu bodoh? Karena yang ini buat baik tidak bisa, buat jahat juga tidak bisa. Jadi ada banyak ayat yang menunjukkan kebodohan ini, termasuk juga Masmur 115 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Tapi ada satu ayat yang memang ayatnya panjang Tapi menyoroti kebodohan penyembahan berhala ini secara begitu nyata, begitu jelas Dan itu tercatat di dalam Yesaya pasal 44 ayat 9, lalu ayat 14 hingga ayat 20 Coba dibacakan ayat 9-nya dulu, Yesaya 44 ayat 9 Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Ya, Lalu dari ayat 14 terus. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon terbantin lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia. Yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula, ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, "Hah." Aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian, masakan aku akan menyembah kepada kayu kering, Ya, jadi ini cerita, ada orang yang pergi ambil kayu dari hutan, dia pulang, ya, dia bikin kayu bakar dari pohon yang sama, dari kayu yang sama, sebagian bikin jadi kayu bakar, dia bakar roti, dia bakar daging di situ, dia memakainya menjadi api unggun untuk menghangatkan badannya. Kayu-kayu ini dibakar setelah itu, sisa dari kayu itu dibikin Allah Nah setelah bikin Allah, lalu dia bikin Allah dengan wak. Setelah itu dia berdoa minta tolong kepada kayu yang sebagiannya dipakai api unggun Sebagiannya dipakai untuk membakar roti dan sebagainya. Nah ini berarti yang dibakar itu sama jenisnya yang dengan Allah ini. Lalu sekarang setelah itu dia minta sesuatu. Minta tolong, ya Allah selamatkanlah aku. Ya Allah tolonglah aku. Ya Allah jawablah aku. Bagaimana bisa kayu kering seperti ini adalah Allah? Ya. Karena itu, maka di sini, orang yang menyembah berhala itu menurut firman Tuhan ini, hatinya tertutup, matanya tertutup, ini orang bodoh. Karena itu, saudara-saudara, kalau saudara terlibat di dalam penyembahan berhala, dengar baik-baik bahwa kitab suci menganggap saudara adalah orang bodoh. Karena menyembah sesuatu yang saudara ciptakan atau menyembah sesuatu yang merupakan buah tangan manusia. Nah, dalam hal penyembahan berhala ini, pengkhotbah pada masa lalu namanya D.L. Moody, dia mengatakan seseorang pasti lebih besar dari apapun yang mampu ia buat atau hasilkan. Jadi alangkah tololnya untuk berpikir tentang penyembahan terhadap hal-hal seperti Bapak Ibu, saya tanggapi dulu soal berhala. Pak Isra Soro ini belajarnya setengah-setengah. Pak Isra berhala dalam perjanjian baru itu banyak. Ya. Jadi kalau belajar itu ya jangan sepotong ya. <tuh> Jadi Bapak Ibu, saya mau mengatakan, dan nanti saya tanggapi soal ayat-ayat yang ditunjukkan itu, itu saya pernah, pernah pernah tanggapi juga di channel ini. Tapi kita lihat dulu ini. Apa sih berhala menurut janjian baru? Apakah hanya sekedar tadi yang diomongin Ezra Soto? Enggak Menjadi hamba uang itu adalah berhala. Menjadi hamba harta juga itu berhala. Jangan menyempitkan pengertian berhala. Kalau dia menyempitkan pengertian berhala, hanya sekedar tadi yang dia omongkan. Itu pun yang dia omongkan tadi, itu di luar konteks Bapak Ibu. Emang di, di kitab Nabi Yesaya itu membahas tentang apa? Patung di tempat mana ceritanya? Di tempat pembuangan. Emang di Iremia itu patung tentang apa yang dibahas? Karena tidak lihat konteks. Maka dicomot di sana, dicomot di sini, dicomot di sana, lalu disatukan. Bapak Ibu pernah makan gado-gado? Seperti itulah kira-kira hasilnya. Nah sekarang, sebelum saya tanggapi mengenai ayat-ayat yang diberikan tadi, dan sebelum kita lanjutkan videonya, mari kita lihat dulu. Apa sih berhala menurut perjanjian baru Bapak Ibu? Saya bacakan kepada Bapak Ibu. setiga ayat lima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu pertabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan apa Bapak Ibu? Yang sama dengan penyembahan berhala. Berarti apa? Penyembahan berhala. Tidak terfokus kepada yang dibahas Esra Soru. Menjadi hamba uang, tapi ngomong hamba Tuhan. Menjadi hamba perpuluhan, tapi ngomong, ngomong hamba Tuhan. Itu juga sama, berhala. Jadi jangan jangan hanya mengatakan berhala itu sekedar menuhankan patung. Jangan katakan berhala itu sekedar menuhankan benda-benda mati. nggak seperti itu konsepnya. Guys, ya, nggak seperti itu konsepnya guys. Di dalam perjanjian baru, konsep tentang penyembahan berhala Bapak Ibu, bukan hanya tertuju kepada benda mati yang dituhankan, tapi ketika apa yang dikatakan Bapak Ibu, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dengan kata lain, harta benda kita bisa menjadi berhala bagi kita. Jadi ketika dia mengurung bahwa berhala itu sekedar benda mati yang dituhankan, disitulah kontradiksi terjadi Bapak Ibu. Tabrakan terjadi. Karena apa? Ternyata kata berhala itu lebih luas daripada sekedar yang diomongkan. Apalagi yang diomongkan di luar konteks. Bahkan Bapak Ibu, di ayat lain, ini ini hanya satu saya tunjukkan pada Anda. Yesus mengatakan kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan mencari harta di dunia, ngengat akan memakannya, dan pencuri akan membongkarnya. Artinya apa? Berhala itu bisa terjadi dengan harta benda kita. Dengan sesuatu yang kita sangat kasihi Bahkan dengan laptop yang saya punya di depan saya ini Bisa jadi berhala bagi saya HP yang saya punya bisa jadi berhala bagi saya Istri yang Anda punya juga bisa jadi berhala bagi Anda <tuh> Pacar Anda bisa jadi berhala bagi Anda <tuh> Artinya apa? Tuhan Yesus kan mengatakan di dalam Injil Bapak Ibu Barang siapa mencintai anaknya dan istrinya lebih daripada aku tidak layak bagiku Bukan berarti kita tidak boleh mencintai Tapi jangan melampaui cinta kita kepada Tuhan Kira-kira begitu Oke Begitu Bapak Ibu Jadi cara menjelaskannya itu jangan dipersempit Itu sempit sekali s s s s s Sempit, sempit, sempit, sempit sekali Kalau hanya mengatakan benda mati doang Yang toh jadi berhala Enggak tidak bisa. Ayat Injil dan juga surat-surat para rasul itu tidak hanya bicara berhala mengenai benda mati. Apalagi hanya mencomo-como tadi itu. Mencomo-como tadi itu keliru sekali Bapak Ibu. Sekarang sebelum saya lanjutkan saya tunjukkan dulu beberapa hal yang disinggung tadi dalam ayat-ayat tadi. Kita masuk ya. Ya betul Bapak Ibu ya. Ada yang mengaku hamba Tuhan, tapi memperkaya diri. Umatnya miskin, dianya punya mobil. Mobil terbaru dan merek terbaru. Nah, itu juga berhala. Jadi, aduh, membatasi berhala itu itu itu sebenarnya nggak benar. Karena Yesus tidak pernah pernah membatasi berhala itu dalam konteks benda mati yang dituahkan. Bahkan perjanjian lama juga nggak membatasi di situ sesungguhnya, Bapak Ibu. Dan kalau kita yakin, percaya, bahwa perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru, maka konteks berhala yang harusnya kita ikuti bukan hanya sekedar di perjanjian lama, tapi juga di perjanjian baru. Sebagai penggenapan. Nah, yang kelirunya begini. Tadi eh, pendeta Esrasoru itu dia mencomot-comot ayat. Kadang diakuti di Yeremia kadang dia kutip di Masmur, kadang dia kutip di Yesaya, kadang dia kutip di tempat lain lagi, dikutip tempat lain lagi. Itulah yang saya katakan tadi seperti makan gado-gado. Yang pernah makan gado-gado pasti tahu gado-gado itu isinya apa aja. Campur aduk. Kalau dalam ilmu itu tidak sistematis, itu tidak sistematis bapak ibu. Sistematis dan holistik. Ketika mengambil, ya, secara keseluruhan itu, ya, secara keseluruhan mengambil gitu, ya, itu baru sistematis gitu. Bapak ibu, ya, <laughs> ada teman nih, masuk-masuk, ya. Nah, jadi bapak ibu harus dipahami itu, ya, harus dipahami kalau tidak dipahami. Itu akan uh, repot. Nah, Bapak-Ibu, kita lihat tadi yang dibahas. Kita lihat uh, satu persatu. Mulai dari dari sini biasanya. Biasanya pasti dikutip bagian ayat ini. ya Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Ayat ini tidak dapat dijelaskan secara terpisah atau dipotong-potong. Maka harus dibaca dari ayat tiga. Apa sih penekanan dari ayat itu Bapak Ibu? Penekanannya jelas. Tidak melarang semua bentuk patung yang dibuat. Yang dilarang itu adalah bentuk patung yang dijadikan sesembahan. Jadi tidak melarang semua bentuk patung yang dibuat untuk tujuan yang lain Bapak Ibu. Makanya, pendahulu-pendahulu Protestan seperti Nomensen yang datang ke Sumatera, Martin Luther, itu tidak pernah membuat pernyataan untuk melarang membuat patung. Bahkan di Sumatera itu ada patung Nomensen. Pertanyaannya, saudara-saudara kita yang menganut paham dari Nomensen, apakah tidak bertentangan dengan ayat ini? Kalau melarang semua patung loh Bapak Ibu ya. Anggaplah ini misalnya saya pakai omongan konyol dari pendeta Esra Soru. Bahwa semua bentuk-bentuk patung itu itu adalah kita menciptakan Tuhan. Anggaplah saya memakai pemikiran yang sama. Pertanyaan saya kepada saudaraku yang mengimani. Iman yang dibawa oleh Zending No Nomensen. Kira-kira... Menurut Anda pandangan pendeta Esra Soru itu benar enggak? Berarti patung yang dibuat oleh saudara-saudaraku yang mengikuti Zending no Nomensen, itu harusnya dihancurkan juga. Karena apa? Lah tadi katanya semua bentuk patung itu dilarang. Karena menurut Esra Soru, menurut pola pikirnya, itu nanti bisa jadi Tuhan. Itu bisa jadi menciptakan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, itu sempit pemikirannya. Itu sempit. Makanya saya heran sebenarnya dengan Esra Soru ini. Mereka mengaku mengikuti reformasi Martin Luther. Ajaran yang mereka punya itu ajarannya mereka sendiri bukan ajaran Martin Luther, bukan ajaran no mention. <laughs> Lucu kan? Lucu. Ya. Itu Nah, di sini penekanannya Bapak Ibu, yang dilarang bukan semua patung dalam bentuk apapun. Bukan. Tapi patung yang kemudian dijadikan Tuhan. Dijadikan sesembahan. Kalau tidak ada patung itu, aku nggak bisa berdoa misalnya begitu. Kalau pokoknya harus ada patung itu depanku. Pokoknya saya harus menghadap patung itu. Kalau tidak, saya tidak bisa berdoa. Kalau tidak... Saya batal berdoa. Nah, itu baru benar. Itu namanya patung berhala. Tapi dalam gereja katolik, Bapak Ibu, tanpa patung pun saya bisa berdoa. Bahkan saya bisa berdoa di, di dalam mobil. Saya bisa berdoa di kendaraan bermotor. Saya bisa berdoa di pesawat. Saya bisa berdoa di tempat yang tidak ada sama sekali patung, tidak ada sama sekali salib. Mengapa? Ya kalau ada ya dipakai, kalau tidak ada ya tidak masalah, tidak pengaruh dengan eh, dikabulkan atau tidaknya doa. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi yang menjadi berhala itu kalau ada yang mengatakan, saya kalau tidak menghadap ke sana itu, saya kalau tidak di depan patung itu, itu doa saya tidak terkabul. Itu doa saya itu sia-sia. Baru. Baru Bapak Ibu, itu namanya berhala. Tapi dalam gereja katolik kan, Anda kalau pergi ke hutan, lalu Anda berdoa di sana, apakah pernah diajarkan pada Anda, pokoknya harus ada patung Yesus di situ, baru kamu bisa berdoa. Enggaklah. Ya kalau enggak ada, ya, bisa lah berdoa sama Tuhan. Bahkan di ruangan saya ini, Bapak Ibu, saya ngaku aja pada Bapak Ibu, saya tidak ada patung di ruangan ini, saya tidak ada salib sama sekali di ruangan ini, saya hanya ada salib rosario. Saya tidak ada patung Bunda Maria, saya tidak ada patung Yesus. Apakah kemudian doa saya tidak terkabul nanti kalau saya doa? Tidak ada ajaran katolik seperti itu. Ajaran katolik adalah, kalau ada dipakai, kalau tidak ya sudah. Namanya juga sarana, Bapak Ibu. Sarana, ingat itu. Sarana itu bisa ada, bisa tidak. Kalau tidak ada, tidak batal sesuatu itu. Oke, itu yang... Sering dikutip bagian keluaran ini. Jadi keluaran ini menekankan bukan melarang semua patung untuk dibuat. Tapi melarang patung yang dibuat untuk dijadikan Tuhan. Itu baru jelas. Nah kenapa harus seperti itu konteksnya Bapak Ibu? Karena nanti ada kisah penciptaan patung. Perintah dari Tuhan kepada Musa, kepada Salomo, kepada Yeshiel, kepada beberapa Para nabi yang lain. ya, Sehingga konsep yang saya sampaikan itu, itu yang tepat. Kalau tidak tepat, apa yang saya sampaikan? Berarti banyak hal di dalam kitab suci memang kontradiksi. Tapi dalam paham katolik, kalau melihat holistik, maka tidak ada kontradiksi Bapak Ibu. Nah, menurut orang-orang yang menentang pemakaian patung, ayat 4 dan 5 itu tidak dapat dipisahkan sehingga diartikan bahwa pengikut Yesus tidak boleh membuat patung dan tidak boleh sujud menyembah kepadanya. Dalam gereja katolik tidak ada ajaran sujud kepada patung itu menyembah. Dan kalau pengertiannya bersujud itu selalu artinya menyembah itu ngaur Bapak Ibu. Karena di beberapa tradisi di Indonesia ada namanya sungkeman, ada namanya sujud, ada namanya kita memberi penghormatan, kita menundukkan badan kepada orang lain. Jangan artikan semua sujud itu menyembah. Itu akan keliru nanti Bapak Ibu. Nanti di daerah Korea Selatan atau Jepang, banyak orang membungkukkan badan kepada orang lain bukan salaman. Nanti semuanya itu Anda tuduh menyembah. Kemudian Abraham di depan Banihed. Banyak gerakan-gerakan yang menyebut sujud kepada Banihed. Atau sujud kepada Melkisedek. Kalau semua artinya adalah menyembah, maka dalam kitab suci banyak orang yang menyembah manusia. Banyak orang yang menyembah nabi-nabi maka pengertian bersujud tidak selalu menyembah hanya orang yang pikirannya sempit sesempit sempit sempit sempit yang mengatakan bersujud itu sudah pasti menyembah ya dalam konteks gereja katolik bersujud di depan patung itu bukan menyembah tapi visualisasi bagaimana kita menghormati sosok yang digambarkan, yang dilukiskan melalui patung itu. Bukan menyembah patung itu pada dirinya sendiri. Bukan menyembah patung itu pada dirinya sendiri, enggak. Yang kita hormati itu sosok yang digambarkan yang di luar sana. Yang sudah tiada. Ya sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya foto orang tua Bapak Ibu kan. nggak mungkin, eh, pasti Anda marah kan. Kalau misalnya foto ataupun eh, re, relief atau... Suatu patung misalnya, karena orang tua Bapak Ibu misalnya adalah orang tokoh ya. Tokoh terkenal di suatu tempat, lalu patungnya dibuat. Pasti masyarakat di situ sangat menghormati sosok itu. Sehingga kalau misalnya saya datang ke tempat itu, lalu saya ambil martil, lalu saya hancurkan itu patung, pasti orang-orang itu marah. Bukan karena patung itu pada dirinya sendiri, bukan. Bukan. Maksudnya patung itu pada dirinya sendiri Bapak Ibu, bahan-bahannya patung itu gitu loh. Bukan bukan itu. Tapi makna, maksud pembuatan patung itu. Itu yang sangat dihormati oleh kelompok itu. Begitu kira-kira yang juga kita lakukan dalam gereja Katolik. Ada misalnya patung Bunda Maria. Kita itu nggak menyembah patung itu pada dirinya sendiri. Itu kan dari dari bahan-bahan yang dibuat oleh manusia. Bukan itu yang kita sembah. Bukan itu yang kita hormati. Sorry, bukan disembah ya tadi Bapak-Ibu ya. Bukan itu yang kita minta supaya menjawab doa kita. Bukan itu yang menjadi Tuhan kita. Bukan. Kita hanya menghormati sosok yang dulu itu pernah ada orang ini. Dulu itu pernah menjadi tokoh iman. Sama dengan patung Yesus. Ya, Sehingga Bapak-Ibu, Sederhana sekali sebenarnya menjelaskan kepada orang-orang yang salah paham seperti ini. Boleh nggak saya datang ke rumah Pak Esra Soru, saya ambil semua foto-foto orang tua Pak Esra Soru di situ yang ada di di dinding itu. Saya ambil salibnya yang ada di rumah Pak Esra Soru karena katanya ada jin kafir di sana. Kalau saya injak-injak itu salib, saya injak-injak itu foto-foto orang tua Bapak Esra Soru. Marah nggak? Marah bukan karena kertasnya itu, bukan karena kayunya itu. Bukan. Karena ada sesuatu makna di sana. Itu yang membuat Pak Esra Soru sangat tidak menginginkan itu diinjak-injak atau dipatahkan ataupun dibuang ke tong sampah. Saya kasih contoh yang lebih sederhana lagi. Seperti bendera merah putih. Bukan kainnya itu yang mahal Bapak Ibu. Berapa sih harga kainnya itu? Gak, semak, gak mahal banget lah 100.000 ribu bisa dibelilah kain itu Kain merah putih itu Tapi kenapa orang Indonesia marah Kalau misalnya benderanya diinjak-injak Itu kan kain doang Penghormatan bukan pada kainnya Penghormatan bukan pada kainnya Bapak Ibu Tapi pada semangat dan perjuangan orang yang berjuang Merah darahku putih tulangku Makna yang ada di dalamnya itu yang lebih kencang artinya daripada sekedar kain yang Anda pasang ketika 17 Agustus itu. Saya kira penjelasan saya ini sangat sederhana. Tapi kalau masih ada yang bebal juga ya silakan saja. Oke? Silakan saja. Seandainya, Bapak Ibu, pandangan yang mengatakan pada keluaran 20 itu semua patung dilarang untuk dibuat, maka itu kontradiksi. Dan mohon maaf, Allah sendirilah yang pertama melanggar firmannya. Kenapa? Kok saya menuduh Allah yang melanggar firmannya Bapak Ibu? Bukan karena apa, tapi karena pemahaman tadi. Mengatakan, memakai pikiran konyol, mengatakan bahwa keluaran 20 itu, melarang semua bentuk pembuatan patung. Maka dengan konsep itu melihat perikop-perikop lain maka bertentangan satu sama lain. Contoh yang saya tampilkan di situ, Tuhan Yahweh memerintahkan Musa membuat patung ular tembaga, patung ular tembaga dan juga patung keruk. Kepada Salomo ketika Salomo membangun bait Allah. Pertanyaan saya, kalau semua patung bentuknya dilarang untuk dibuat, mengapa Tuhan Allah justru menyuruh Musa membuat patung ular tembaga? Ya nanti mungkin ada muncul orang yang mengatakan, oh itu ular benaran yang dikatakan. Datang aja ke Yerusalem Bapak Ibu, ada reliknya kok di sana. Ada reliknya, peninggalan patung ular tembaga, ada. Kalau yang pernah ke Yerusalem, pasti tahu. Datang ke sana, ada. Itu bukan ular benaran. Lalu ada yang mengatakan, A ah, itu eh, apa namanya nanti dihancurkan. Ya nanti dihancurkan di zaman Yosua karena kesalahan salah menggunakan. Sehingga kembali kepada konteks keluaran 20 Bapak Ibu. Kalau salah menggunakan sarana itu, maka tidak heran pada zaman Yosua itu dihancurkan. Berarti benar apa yang saya katakan tadi, Keluaran 20 itu bukan melarang semua semua bukan melarang pembuatan semua bentuk patung. Tapi melarang patung yang dijadikan sebagai pengganti Tuhan. Sehingga itu terjadi di zaman Yosua nanti. Ya? yaitu patung yang dibuat di zaman Musa sampai di zaman Yosua di zaman Yosua ada kesalahan dalam menggunakan sehingga dihancurkan. Kesalahannya apa? Menjadikannya sebagai Tuhan. Berarti konteks Keluaran 20 yang dilarang itu jangan jadikan patung sebagai Tuhan. Boleh kamu bangun patung sebanyak-banyaknya sekalipun. Tapi jangan kamu jadikan Tuhan. Seperti yang terjadi pada zaman Salomo, Raja-raja tujuh itu zaman Salomo Bapak Ibu. Raja-raja tujuh ayat 1 51, Raja Salomo diperintahkan oleh Tuhan mencipt apa namanya membangun bait suci. Di dalam bait suci nanti Bapak Ibu baca ya, di dalam bait suci Salomo diperintahkan membuat ukiran-ukiran. Ada ukiran dari pohon-pohon ada patung kerup, ya, letakkanlah patung kerup ini. Diletakkan patung kerup Bapak Ibu di dalam bait Allah. Kemudian juga di atas tabut perjanjian keluaran 25, ada patung kerup. Kerup itu kan makhluk surga, ular itu kan makhluk di bumi. Kalau dihadapkan dengan ayat keluaran 20, itu kontradiksi Bapak Ibu. Tadi kan dilarang membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi dan yang ada di surga. Ah itu tiga ayat yang saya tunjukkan diperintahkan tuh. Membuat ular tembaga pertama. Yang kedua membuat keruk. Kedua ini adalah makhluk di bumi dan makhluk di surga. Bagaimana caranya supaya tidak bertentangan dan kontradiksi harus ditafsirkan dengan benar. Holistik. Maka kita bisa merujuk kepada patung ular tembaga sampai di zaman Yosua. Di zaman Yosua. Kenapa dihancurkan? Karena sudah disalahgunakan, dijadikan Tuhan. Selama misalnya itu tidak dijadikan Tuhan, Bapak Ibu, saya kira tidak akan dihancurkan. Tetap ada. Sama seperti di Bait Suci Salomo, di zaman Salomo. Di atas keruk di zaman ada tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian maksud saya. Begitu, Bapak Ibu. Jadi dengan demikian ini tidak bertentangan. Nah, kita harus pahami yang dilarang itu patungnya berhala. Maksudnya adalah patung dari dewa-dewa. Seperti yang dikutip tadi ayat-ayat tadi Bapak Ibu, itu sebenarnya konteksnya adalah patung-patung dewa baal. Atau di zaman Yeremia ada patung e, asterot. Misalnya ada dewi kesuburan bangsa semi bangsa apa namanya ada dewi kesuburan pada masa itu yang di, di kemudian orang-orang membuat itu ritual di tempat itu. Yang dimaksud pertama-tama dengan apa yang dikutip Pendeta Esrasoru adalah patung berhala maksudnya adalah patung dewa Athena, patung dewa Baal dan patung-patung lainnya. Itu Bapak Ibu. Itu yang yang diomongkan, yang dibicarakan pada ayat-ayat yang ditampilkan tadi. Ya. Pertama-tama bukan terkait dengan patung yang diperintahkan seperti kepada Musa, kepada Salomo. Bukan itu yang disinggung pertama-tama. Tapi patung-patung yang ada kepada bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel. Baik yang dalam pembuangan di zaman Yesaya maupun di sekitar orang Israel pada saat itu ketika mereka sudah sampai di tanah-tanah kanaan. Itu harus dipahami dulu. Jangan serta-merta dikutip sana-sini. Nanti keliru. Nanti ngawur Nah supaya tidak ngawur ya seperti tadi itu. Jadi pertama-tama yang dimaksud adalah dan yang dilarang adalah patung-patung dewa-dewa yang ada di bangsa-bangsa lain di sekitar orang Israel. Itu pertama-tama yang disinggung oleh ayat-ayat yang dimunculkan tadi kepada kita oleh pendeta Esra Soru. Bukan membahas tentang patung yang dibuat, yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, kepada Salomo, dan kepada generasi selanjutnya, bahkan sampai sekarang, ada yang beribadah manggut-manggut di depan tembok. Pertanyaan saya: emang tembok itu Tuhan? Manggut-manggut, bersujud-sujud, bahkan cium-cium itu tembok, itu kan sisa bait suci. Kalau memakai otaknya, pendeta Esra Soru, itu juga mereka nyembah tembok, cium-cium kok tembok, tembok ratapan. Maksud saya, bapak ibu. Cium-cium itu tembok, manggut-manggut di tembok sambil baca-baca kitab Taurat. Pertanyaan saya, memakai pikiran sempit Esra Soru, itu juga nyembah tembok. Itu <laughs> menuhankan tembok, menuhankan semen, <laughs> menuhankan batu bata, atau batako. Alat-alat yang apa namanya? Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun itu seperti pemahamannya Esra Soru Esra Soru tadi Bapak Ibu. Kalau kita menciptakan sesuatu itu lalu kita sujud-sujud depannya, maka itu kita menciptakan Tuhan. Orang Yahudi pun bersujud-sujud di depan itu tuh yang bekas Bait Allah itu. Manggut-manggut setiap hari siang malam. Pertanyaan saya memakai otak pemikiran Esra Soru, apakah mereka menyembah tembok? Pakai nalar yang benar. Bapak Ibu, supaya tidak menyesatkan pola pikirnya, ya. Dan kalau memakai pemikiran tadi bahwa semua ber, eh, semua tindakan bersujud itu adalah menyembah, maka orang Yahudi lah yang pertama-tama menyembah tembok tiap hari. <menyembah> Mereka sujud-sujud begini manggut-manggut. <menyembah> Nanti cari aja di YouTube ya Bapak Ibu ya, <menyembah> yang saya ceritakan ini. Jadi jangan pakai pemikiran yang sangat sempit, ya. Harus maju pikirannya Bapak Ibu Nah ini banyak sekali memang yang menceritakan tentang patung di dalam kitab suci Tapi tadi saya sudah beritahu Bapak Ibu Pertama-tama ini konsepnya adalah Menyinggung patung-patung yang ada di sekitar bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah terjanji Misalnya di wilayahnya orang Amalek, di sana ada dewa lagi punya mereka sendiri. Di bangsa yang lain mereka punya dewa sendiri. Yang disinggung pertama-tama oleh Tuhan adalah jangan ikuti jangan ikuti dewa-dewa Tuhan-tuhan bangsa-bangsa lain itu. Makanya Keluaran 34 ayat 17 misalnya Bapak Ibu. Janganlah kau buat bagimu allah tuangan. Di situ jelas Allah tuangan maksudnya apa? Membuat patung lalu menjadikannya Tuhan. Konsepnya apa? Itu menyinggung sekitaran orang Israel, bangsa-bangsa di sekitar orang Israel. Yang sering membuat patung-patung untuk dewa mereka. Maka Tuhan mengingatkan mereka jangan ikuti cara-cara mereka. Jadi tidak pertama-tama menyinggung soal patung Yesus dan patung Bunda Maria. Tidak pertama-tama menyinggung soal patung yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada Salomo. Dan kepada beberapa nabi yang lain. Ya Bapak Ibu. Nanti eh, saya tunjukkan nanti beberapa nabi-nabi yang lain juga disuruh membuat patung. Memang saya tidak muat di sini. Mungkin ya, mungkin saya muat nanti kita lihat ya eh, di slide saya ini. Itu pertama-tama yang pertama. Yesaya 48. Tadi ini dikuti Bapak Ibu. Coba, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Di zaman saya itu, di zaman pembuangan. Di zaman pembuangan, orang-orang Israel dalam pembuangan itu terombang ambing. Mereka melihat dewa-dewa, Orang-orang di tempat pembuangan, lalu mereka ikut-ikutan. Mereka ikut-ikutan, maka Tuhan mengingatkan mereka, "Ya, mengingatkan mereka, jangan seperti mereka itu." Mereka percaya bahwa patung itulah Tuhan mereka. Mereka percaya bahwa yang menjawab doa mereka adalah patung itu. Itu konsepnya, Bapak Ibu. Ya, itu konsepnya. Kemudian masuk kepada Masmur 115. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Ini jelas-jelas konsepnya adalah menjadikan Tuhan, menjadikan patung sebagai Tuhan. Itu tadi yang dilarang di Keluaran 20, bukan membuat patung sebagai sarana peribadatan, bukan. Tapi membuat patung, lalu patung itu justru yang dituhankan. Itu yang dimaksud. Sehingga di situ dikatakan seolah-olah patung itu bisa bergerak, ya seorang seolah-olah patung itu bisa menjawab doa. Nah, itu namanya menuhankan patung. Dalam gereja Katolik bukan patung yang mengabulkan doa. Alatri itu Engal Mahakudus yang mengabulkan doa. Dan konsep di sini berbicara mengenai wilayah orang Israel. Di mana di sekitar wilayah mereka banyak bangsa-bangsa yang menggunakan patung-patung untuk menyembah dewa-dewa mereka. Tuhan Allah mengingatkan mereka. Jangan ikuti cara mereka. Apa cara yang diberikan Allah kepada mereka? Boleh mereka menciptakan patung, tetapi patung itu bukan sebagai Tuhan. Tapi sebagai sarana, sebagai lambang, sebagai simbol. Oke, ulangan 27. Dikatakan terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan. Suatu kekejian bagi Tuhan. Buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikan, mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Nah ini sudah beda Bapak Ibu konsepnya. Masih sekitaran orang Israel. Yang dibicarakan adalah apa? Ada orang yang membuat patung lalu justru doanya tertuju pada patung itu. Ya, Pada patung itu tertuju Sementara mereka mengabaikan Tuhan Ya, Seolah-olah patung itulah Tuhan itu Konsepnya berbeda lagi ini Ini berbicara pertama-tama di wilayah Israel Dan yang dilarang adalah jangan ikuti cara itu Sekalipun di zaman Salomo, zaman Musa ada patung Jangan ikuti Cara itu. Makanya Bapak Ibu dari zaman Musa sampai Yosua itu bisa bertahan patung ular tembaga itu. Karena apa? Karena digunakan sebagaimana mestinya. Demikian juga di zaman Salomo. Digunakan sebagaimana mestinya. Bukan dijadikan pengganti Tuhan. Imamat. Ya di situ tulisannya mamat lagi. Imamat maksudnya Bapak Ibu ya. Imamat 19 ayat, ayat 4. Janganlah kamu berpaling pada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan allahmu Nah di sini lebih jelas lagi Bapak Ibu, ternyata yang dimaksud itu dewa tuangan. Dewa tuangan itu apa? Patung dewa lain yang dituhankan. Lanjut, ulangan empat. Supaya jangan kamu berlaku busuk dan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Ingat Bapak Ibu, menyerupai berhala apapun apa artinya? Membuat patung, lalu menyerupai dengan berhala orang amalek. Berhala orang yang ada di pembuangan. Itu maksudnya. Ya? Oke? Nah, kita lanjut, Bapak-Ibu. Sedikit lagi kita... Ini Bapak-Ibu ya. Saya kira nanti ini tidak ada diskusi ya, Bapak-Ibu ya. Karena ini sangat uh, sangat singkat memang penjelasan saya ini. Tetapi uh, ya mudah-mudahan setelah penjelasan ini bagi kita semakin jelas dari catatan terjemahan tersebut Bapak Ibu kita menemukan bahwa yang dimaksud itu adalah carvet idols yaitu berarti patung berhala patung Allah lain atau patung yang dijadikan Allah ya ukiran dari sebuah gambaran Allah lain ya Allah lain yang kita ikuti gitu Bapak Ibu ya yang kita contoh dari bangsa-bangsa lain dalam konteks orang Israel saat itu. Jadi membuat patung tapi membuat patung dewa-dewa orang lain. Itu maksudnya. Lalu patung itu dijadikan Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Nah. Kalau pengertian kita sebatas pada ukiran suatu gambar, ya kalau misalnya Bapak Ibu kita kekeh memakai pemikiran Ezra Soru maka ya akan terjadi kontradiksi di dalam Alkitab. Karena apa? Karena Allah sendiri memerintahkan Salomo ketika membuat bait Allah dengan membuat ukiran-ukiran pada dinding bahkan menyuruh membuat patung keruk Maka tidak ada pertentangan di situ. Karena konsep yang dimaksud, tidak semua patung dilarang. Yang dilarang adalah hanya patung yang dituhankan, atau patung dari bangsa lain, dari dewa lain, lalu kita buat, lalu kita jadikan itu Tuhan. Itu yang dilarang. Dengan demikian, semua kitab suci dalam kitab suci kita itu tidak ada kontradiksi. Maka, tuduhan sebagian orang Kristen non-Katolik. Yang mengatakan bahwa Katolik menyembah berhala itu adalah keliru. Karena orang Katolik tidak menghormati atau menyembah patung pada dirinya sendiri. Melainkan menghormati pribadi yang digambarkan. Malahan bila kita menelusuri lebih jauh Bapak Ibu. Banyak ayat dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Tuhan memerintahkan pembuatan patung untuk keperluan ibadah. Contoh. Keluaran 25 itu berbicara mengenai tabut perjanjian. Ya. Tabut perjanjian itu di atasnya ada kerub. Kerub itu adalah malaikat atau sejenis malaikat ya Bapak Ibu, makhluk surgalah ya. Lalu dibuat patungnya di dalam bait Allah. Demikian juga di Yeskiael 41 Yeheskiel 41, silakan nanti dibaca Bapak Ibu. Di situ juga ada perintah Allah kepada Yeheskiel membuat patung untuk keperluan ibadah. Yeheskiel 41. Satu Tawarih 28. Satu Tawarih 28 juga membahas tentang itu. Bagaimana Allah memerintahkan untuk membuat patung sebagai atau untuk sarana keperluan ibadah. Ingat, bukan untuk dijadikan Tuhan. Itu yang dilarang justru. Ya, nanti uh, Bapak Ibu sendiri lah yang yang membuka ya ayat-ayatnya. Saya tidak buka di sini, terlalu panjang. Oke, silakan nanti di sini kan sudah ada nih ya. Uh, saya kira kelihatan di layarnya Bapak Ibu. Nanti tinggal ditahan saja ketika mau dibaca di, di stop, lalu buka kita suci, nanti ada. Kita lanjut, sedikit lagi Bapak Ibu, ini hanya 10 slide saja. Bagaimana pandangan kita, bagaimana pandangan gereja katolik tentang pemakaian patung? Pandangan gereja katolik itu sangat sederhana dan sangat mudah dipahami Bapak Ibu. Penghormatan Kristen terhadap Oke, okay. KGK itu maksudnya Katekismus Gereja Katolik 2132 Penghormatan Kristen terhadap gambar Tidak bertentangan dengan perintah pertama Yang melarang patung berhala Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar Atau patung Menyangkut gambar asli di baliknya Maksudnya Bapak Ibu kalau kita pun menunduk di depan patung itu, bukan patung pada dirinya sendiri yang kita kita hormati. Bukan bahan-bahan yang pembuatan patungnya itu yang kita hormati. Tapi dikatakan di situ menyangkut gambar asli. Maksudnya apa? Menyangkut pribadi yang digambarkan yang sudah tiada. Siapa yang menghormati gambar menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Tadi sudah saya kasih contoh Bapak Ibu. Anda punya orang tua, kemudian Anda punya fotonya, Anda berada di tanah rantau, Anda kangen kepada ibu Anda yang Anda sangat sayangi. Kebetulan ada fotonya di dalam dompet Anda. Anda lihat, karena Anda kangen akhirnya kerinduan dan kangen Anda hilang. Jangan Anda pikir bahwa karena kertas itulah penyebabnya. Bukan karena kerinduan dibalik orang yang digambarkan oleh foto itu. Sederhana sebenarnya pemahamannya Bapak Ibu. Sama. Saya melewati ada patung Yesus di situ. Tiba-tiba saya lihat lalu saya sekedar menunduk, menunduk menundukkan kepala. Lalu saya merenung. Bukan saya sedang menyembah. Dan merenungkan itu pembuatan patung itu Maksudnya itu apakah bahannya dari semen, dari asbes, dari apa Enggak itu, bukan itu yang saya saya saya hormati, enggak Yang saya hormati itu sosok yang pernah ada dahulu yang digambarkan oleh patung itu Begitu sederhananya Makanya dikatakan menghormati pribadi yang digambarkan Bukan menghormati gambarnya dalam konteks pada dirinya sendiri Sama di sini, pasti ada anak muda yang sedang nonton di zaman sekarang, pacarmu mengirim foto misalnya di, di HP-mu misalnya. Lalu saking sayangnya sama pacarmu, kamu cium-cium itu HP-mu. Karena ada fotonya di situ. Sorry nih. Kamu cium-cium itu HP-mu. Saya tanya pada Anda. Anda nyembah HP. Jawab, ayo anak muda yang ada yang nonton di situ. Ada Apostolic TV di situ. Siapa lagi di situ? Tolong komen. Kalau punya foto pacar Anda di HP. Di zaman uh, industri 4.0 sekarang ini. Ya, bisa video call, ya kan? Video call misalnya. Ya, saya saya tidak tidak apa ya Bapak Ibu ya, tidak munafik ya. Kalau pacaran itu jarak jauh, bisa aja kiss by, Kiss jarak jauh, ya. Lalu Anda cium HP Anda, saya tanya pada Anda. Apakah Anda sedang sedang menyembah HP? Ini kan sederhana. Waduh, ada Ronaldo Tamon tuh. <laughs> saya tanya pada Ronaldo nih. Anda video call dengan ibu anda. Nah ini, saya geser lagi, bukan pacar. Lalu, ibu anda mencium anda di HP. Lalu anda larang ibu anda, Bu, bu, jangan cium HP. Itu nanti nyembah HP. Inilah yang saya bilang konyol, Bapak Ibu. Sempit pikirannya. Lalu pacarmu, lagi video call cium jarak jauh. Jangan-jangan jangan cium HP, itu HP itu nanti Tuhan itu jadi Tuhan HP itu. <laughs> itu konyol Bapak Ibu. Bukan HP-nya yang bukan HP ini yang menjadi tujuan Anda sehingga Anda mencium, tetapi sosok di balik yang nun jauh di sana, gitu kira-kira begitu. Anda mencium salib ketika Jumat Agung Bapak Ibu. Ada penciuman salib dalam gereja katolik. Anda mencium salib itu bukan bukan tertuju pada salib itu semata-mata. Tetapi ada makna di balik itu. Anda cium itu sosok Kristus itu yang rela berkorban untuk Anda itu. Itu maksudnya. Sama tadi, Anda orang tua Anda cium-cium Anda di HP. Kangen banget sama anakku yang ganteng ini. Ganteng tapi malas. Lalu dia cium-cium itu HP. Karena kekonyolan Anda, Anda tuduh ibu Anda sedang menyembah HP. Konyol kan? Lalu ibu Anda kangen sama bapaknya atau kakek ya. Kalau Anda Anda mengatakan misalnya e, itu kakek Anda ya, berarti bapak mama Anda misalnya. Ada fotonya di situ, lalu dibersihkan oleh ibu Anda lap supaya bagus Karena kotor debu Lalu dicium-cium Lalu tiba-tiba Anda muncul Bu, ngapain dicium-cium Itu kan kayu Itu kan bingkai Pasti Ibu Anda Akan berpikir Wahai anakku Kamu sangat durhaka Bukan saya cium-cium bingkainya <laughs> Saya tertuju kepada momen Ya, momen dimana saya sangat menyayangi ayah saya Misalnya ibu anda berkata, berkata begitu Jadi Bapak Ibu Kekonyolan-kekonyolan yang muncul itu adalah karena kedangkalan pemikiran Nggak usah tonton TV seharusnya Bapak Ibu Jangan tonton TV Jangan-jangan anda sedang, sedang menyembah TV juga Sampai Anda nangis-nangis, ada yang suka nonton sinetron, film Korea, lalu sampai terbawa, terbawa emosi. <guluh> Boleh nggak saya katakan Anda juga sedang menyembah TV? Bapak Ibu, kedangkalan pikiran itu yang merusak manusia. Sekalipun pendidikannya tinggi. Jadi jangan dangkal-dangkal aman. Dua slide lagi, Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Malam ini saya tidak akan panjang untuk diskusi ya, jadi saya selesai mempresentasikan. Saya selesai ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang bergabung. Kali ini saya tidak ada diskusi karena satu dan lain hal. Oke, menurut katekismus gereja Katolik, ada lanjutannya ya tadi, Bapak Ibu. Ya, lanjutan dari tadi, penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar atau patung-patung. Adalah Satu penghormatan yang khidmat. Oke okay. Oke okay, ini ada Yang sama dengan Saya ya Marganya Yagea ya Gea ya Oke okay, yahoo Asafati uh, Saya kurang tahu teman ini Adalah dari BNKP biasanya ya Salam kenal ya selamat bergabung Di channel saya jangan lupa di Up juga ini Video-video uh, yang ada di channel saya ini untuk Menjadi suatu pencerahan bagi teman-teman Ini bukan membenci siapa-siapa Ini hanya penjelasannya harus uh, Supaya kita bisa pahami Oke okay? Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar Adalah satu penghormatan yang khidmat Bukan penyembahan Jadi penghormatan yang Anda berikan kepada patung Yesus Kepada patung Bunda Maria dalam gereja katolik bukan penyembahan. Ingat, penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah Bapak Ibu. ya Itu dalam ajaran katolik. Yang kita kenal dengan kata latria. Latria itu adalah penyembahan yang hanya diberikan pada Allah. Hiperdulia, penghormatan yang diberikan kepada Santa Perawan Maria dan Santo Santa. Dulia relatif. Penghormatan yang kita berikan kepada benda-benda rohani. Berarti urutannya di mana? Di dalam paham katolik, urutannya ketiga Bapak Ibu. Yaitu dulia relatif. Penghormatan yang kita berikan kepada benda-benda rohani. Seperti kitab suci, rosario, dan lain-lain. Kalau Anda cium-cium itu alkitab. Itu bukan karena kertasnya itu mahal. Bukan bukan Bukankan Anda nyembah kertas ya? Bukan. Karena di dalamnya ada isinya firman Tuhan. Kira-kira begitu. Nggak mungkin Anda simpan di tong sampah. Apakah Anda kalau Anda seperti memuja-muja buku itu, maka Anda menyembah buku itu? Bukan. Itu Anda menghormati. Makanya Anda tidak simpan di tong sampah. Ya? Nah, makanya Bapak Ibu, ya gereja di Jerman memang Protestan di Jerman ada patungnya. Kenapa? Nanti saya tunjukkan. Ada pendapat Martin Luther tentang pemakaian patung. Bagian terakhir ini nanti. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda. Jadi apa Bapak Ibu? Kita tidak menghormati gambarnya pada dirinya sendiri. Kita tidak menghormati patung pada dirinya sendiri. Tetapi dibalik yang digambarkan itulah yang kita hormati. ya Tidak diberikan pada gambar sebagai benda. Tetapi hanya sejauh mereka itu, gambar-gambar itu mengantar kita kepada Allah yang menjadi manusia. Contoh, punya gambar Yesus. Itu kan dua, dua dimensi. ya Punya, eh, apa namanya duplikat-duplikat gambar dari film The Passion of Christ. Meskipun itu adalah ilustrasi gambar wajah Yesus dalam konteks inkulturasi. ya, Makanya tidak tertuju kepada gambar sebagai benda itu, tapi tertuju kepada Kristus yang sesungguhnya yang ada di sana dan yang ada di hatimu sejauh gambar dan patung-patung itu mengantar engkau kepada Allah, itu tidak apa-apa kau hormati orang di balik itu. Misalnya, patung Yesus, gambar Yesus, itu mengantar Anda sangat mencintai Yesus, mengantar Anda sangat mencintai Bunda Maria, mengantar Anda menyembah Tuhan. ya? Itu, Bapak-Ibu. Nah, gerakan yang mengarah kepada gambar sebagai gambar tidak tinggal di dalam ini Tetapi mengarah kepada dia yang dilukiskan di dalam gambar itu Tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu Jadi kalau ada gambar atau gambar Yesus, patung Yesus, patung Bunda Maria Gambar Bunda Maria, patung Santo Santa, pahlawan-pahlawan iman Penghormatan kita tidak tertuju pada benda itu sebagai benda tetapi pada makna di balik benda itu, pada makna yang tersirat di dalamnya, pada makna yang terkandung di dalamnya, disitulah yang kita hormati. Ya, seperti tadi sudah saya berikan contoh: orang pacaran tadi saya kasih contoh, kita punya orang tua saya kasih contoh, bahkan tadi orang tuamu yang punya ayah dan ibu yang sudah lama meninggal tadi saya kasih contoh. Nah, sekarang. Dua slide sebelum terakhir. Mengapa gereja protestan di Jerman itu punya patung? Karena mereka memang mengikuti ajarannya Martin Luther. Berbeda dengan pendeta Esra Soru yang di hari raya, yang katanya hari raya perayaan ulang tahun reformasi, dia memakai baju seolah-olah memakai baju Martin Luther, jubahnya Martin Luther. Padahal ajaran yang diajarkan bukan ajaran Martin Luther Bapak Ibu. Apa buktinya? Apa buktinya Bapak Ibu? Ini ajaran Martin Luther yang benar. Jadi serasuruh itu bukan pengikutnya Martin Luther dan reformator-reformator uh, yang dia ajarkan itu adalah ajarannya sendiri. Ajaran yang dia buat sendiri. Ya, coba kita baca. Dalam tulisan Martin Luther, ya. Yaitu seperti yang tertulis di atas, di layar Bapak Ibu. Seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu, manusia adalah makhluk visual. Kita memahami hal-hal rohani itu juga dari hal-hal visual. Contoh, hal-hal visual itu seperti roh kudus loh Bapak Ibu. Orang Kristiani menggambarkan roh kudus apa? Burung merpati. Coba saya cerita, roh kudus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Penggambaran Injil tentang roh kudus apa Bapak Ibu? Dalam bentuk burung merpati. Maka jangan heran ada gambar burung merpati lalu dikatakan itu gambaran roh kudus. Karena manusia memahami hal spiritual melalui gambar-gambar dan lukisan-lukisan dan patung-patung. Makanya di gereja katolik juga ada lukisan Allah tritunggal. Ada lukisan Allah tritunggal. Itu gunanya apa? Karena manusia makhluk visual. Melalui visual itu dia bisa menjelaskan sesuatu itu. Jadi Esra Soru itu hanya menjadikan Martin Luther sebagai tameng mengaku-ngaku pengikutnya Martin Luther, ajarannya Martin Luther jelas-jelas itu dipegang teguh oleh pengikut Martin Luther yang ada di Jerman, bukan nanti di Google, gereja Protestan Jerman, buka Bapak Ibu, di dalamnya ada patung Yesus, di dalamnya ada patung Bunda Maria, bahkan mereka punya biara, hmm, coba Bapak Ibu, Anda lihat, ya, ini ajarannya yang Luther yang benar. Sekarang menjadi pertanyaan saya sebenarnya esra Rasuruh itu membawa ajaran siapa? Kok ngaku-ngaku dia ajaran Martin Luther tapi kok yang diajarkan melenceng dari ajaran Martin Luther? Kok ngaku-ngaku dia pengikut reformator Martin Luther tapi ajaran yang dia bawa bukan ajaran Martin Luther? Bukankah itu tanda petik sebagai hanya mencatut nama orang untuk popularitas? Itu yang pertama tulisannya Martin Luther. Edition of Martin Luther Works. Yang kedua, tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan. Jangan kamu mempunyai Allah- allah lain di hadapanku, kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tetapi gambar-gambar atau patung-patung dibuat tanpa berhala, pembuat benda-benda tersebut tidak dilarang. Esra Soru mengatakan tadi kalau kita membuat patung itu artinya kita menciptakan Tuhan. Bagaimana menurut Anda kata Martin Luther ini? Malahan yang saya ajarkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Luther ini. Bukan berarti saya mengambil pembenaran dari Luther. Enggak. Kebenaran dari gereja katolik sudah ada tadi Bapak Ibu. Ini saya hanya mengonfirmasi saja kepada pendeta Esra Soru yang Anda ajarkan itu sebenarnya ajaran siapa. Dikatakan di sini, tidak semua pembuatan patung dilarang. Yang dilarang itu patung yang dijadikan berhala. Maka kalau patung itu dibuat tanpa tujuan untuk dijadikan berhala, Martin Luther mengatakan tidak dilarang, Pendeta Esra Soru. Tidak dilarang. Lucu sekali Anda mengaku sebagai, sebagai pengikut Luther, tapi ajaran Martin Luther itu Anda bantah sendiri. Mana yang lebih tua? Alirannya Luther atau alirannya Esra Soru? Saya kira alirannya Lutheran itu lebih tua daripada Esra Soru. Dan aliran Lutheran yang masih murni itu bisa kita cek di Jerman Bapak Ibu. Di Google sudah banyak, silakan dibuka. Lutheran Jerman, nanti lihat gerejanya. Ada patung-patung dan... Relik apa namanya Selain terakhir, ya saya tidak ada diskusi ya bapak ibu ya, karena saya kira penjelasan ini supaya lebih singkat untuk dipahami oleh orang ya. Bagian terakhir dan bagian pertanyaan saya kepada Esra Soru terkait pemahamannya tentang patung tadi, karena dia tadi mengatakan semua orang yang membuat patung itu menciptakan Tuhan, oke? Martin Luther mengatakan dalam buku yang sama, kalau saya telah melukis gambar di dinding dan saya melihatnya tanpa berhala, maka hal itu tidak dilarang bagi saya. Dan seharusnya tidak diambil dari saya. Martin Luther membahas dua sisi Bapak Ibu. Bukan hanya yang tiga dimensi yang dibahas, tapi dua dimensi juga. Yaitu gambar dan juga patung. Yang satu dua dimensi, yang satu tiga dimensi. Dia mengatakan kalau saya melukis, artinya begini, kalau saya punya gambar wajah Yesus, saya taruh di dinding rumah saya, dan saya mempunyai penghormatan terhadap gambar itu, bukan karena gambar itu karena kertasnya mahal, lukisannya mahal, tapi karena di situ digambarkan, tentang sang penyelamat yang dulu pernah ada. Maka saya menghormati sang penyelamat itu. Bukan tujuan saya kepada kertas yang saya tempel itu. ya Jadi pertanyaan yang terakhir adalah. Sebenarnya aliran Bapak Esra Soru itu dari mana asal-usulnya? Kok sangat berbeda jauh dari Luther dari ajaran Martin Luther yang saya baca tadi. Tapi kok Estrasoru selalu mengaku-ngaku pengikut reformator? Itu bagaimana Pak Estrasoru? Bagaimana menjelaskannya? Kalau saya seorang protestan, diberikan pilihan, saya lebih baik memilih ajaran yang dibuat oleh Martin Luther sebagai permulaan dari protestantisme. Daripada saya mengikuti ajarannya Esra Soru yang jelas-jelas bertentangan dengan pendahulu-pendahulu Protestan Ingat di Sumatera Utara ada patung Nomensen. Sesuai dengan paham-paham dari Esra Soru, kalau seseorang membuat patung, maka itu dia menciptakan Tuhan. Apakah Anda mau mengatakan bahwa patung No yang ada di Sumatera itu juga adalah Tuhan bagi pengikut Zending No -mansen? Saya kira Anda sangat konyol sekali dalam memahami kitab suci. Saya tutup live streaming ini Bapak Ibu dengan closing statement. Closing statement saya begini. Pendeta Esra Soru, keluaran 20 ayat 4-5, yang dilarang bukan semua patung. Yang dilarang adalah patung yang dibuat untuk dijadikan Tuhan. Yang dilarang adalah patung dari dewa-dewa di sekitar bangsa Israel yang kemudian dibuat lalu dijadikan Tuhan. Yang kedua, konteks ayat-ayat yang Anda kutip tadi, konteksnya adalah seputar wilayah orang-orang Israel yang membuat patung-patung dewa-dewi mereka. Tuhan Allah mengingatkan mereka, jangan ikuti cara bangsa-bangsa itu, baik yang ada di pembuangan, maupun ketika mereka sampai di tanah terjanji. Jangan ikuti cara-cara bangsa-bangsa di sekitarmu dalam menyembah Tuhan mereka dengan menjadikan patung sebagai Tuhan. Itu konteks yang dimaksud ayat-ayat yang Anda tunjukkan. Bukan pertama-tama melarang pembuatan patung dalam konteks sarana untuk Peribadatan. Karena apa? Banyak dalam kitab suci, Tuhan Allah sendiri memerintahkan pembuatan patung untuk kebutuhan keperluan ibadah. Ya. Jadi yang dilarang bukan semua patung. Yang dilarang adalah patung yang dijadikan Tuhan dan patung dari bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel yang dijadikan Tuhan. Itu yang diingatkan kepada orang Israel. Sementara dalam konteks perintah-perintah Tuhan, dalam konteks patung itu dibuat untuk keperluan peribadatan, bisa kita temukan dalam banyak hal. Bilangan 21 ayat 4-9, keluaran 25 mengenai tabut perjanjian, satu tawarih mengenai kerub-kerub, patung kerub, Patung makhluk surga. Yeheskiel 41 juga patung keru. Jadi, supaya kitab suci itu jangan kontradiksi, Bapak harus membaca dengan holistik. Dan menafsirkannya sesuai konteks. Dan menyampaikannya dengan jujur. Yang ketiga, dalam pandangan gereja katolik, ketika kami menghormati patung, Yesus Patung Bunda Maria Santo Santa, kami sebenarnya adalah menghormati sosok di balik yang digambarkan oleh patung itu. Kami tidak menghormati patung pada dirinya sendiri sebagai benda mati, tetapi kami menghormati sosok yang digambarkan, yaitu Yesus Kristus yang pernah ada, Bunda Maria yang pernah ada, para pejuang iman, pahlawan iman yang pernah ada, yang terakhir. Kalau memang Esra Soru adalah pengikut dari Martin Luther, pertanyaan sederhana bagi saya adalah, mengapa ajaran Martin Luther tentang patung itu bertentangan dengan ajaran yang Bapak sampaikan dalam video tadi? Mengapa bertentangan? Jadi sebenarnya asal-usul dari kelompok Bapak ini berasal dari mana? Pengikutnya siapa sebenarnya? Itu menjadi pertanyaan saya. Kalaupun nanti Bapak Esra Rasoro menanggapi, saya berharap dijawab dulu bagian terakhir ini. Jadi sebenarnya aliran Bapak itu berasal dari mana? Aliran Bapak itu sebenarnya dari mana asal-usulnya? Kalau memang jawabannya bahwa itu aliran dari konsep yang Anda buat sendiri, maka saya tidak heran kalau berbeda dengan Martin Luther maka secara otomatis Pak Estrasoro jangan ngaku-ngaku sebagai pengikut reformator Martin Luther. Karena apa? Ajaran yang Bapak bawa, ajaran yang Bapak buat itu bukan ajaran dari reformator Martin Luther, tapi ajaran Bapak sendiri. Anggaplah diri Bapak sendiri itu reformator terhadap Martin Luther. Atau kata lainnya, tanda petik, protestan terhadap protestannya Luther. Begitu kira-kira. Nah Bapak, Ibu, Saudara, saudari Seperti tadi pernyataan saya di awal, saya tidak akan perpanjang diskusi ini karena juga sudah cukup malam. Saya kira sampai di situ penjelasan saya. Kalau nanti diperlukan untuk saya membuat part 2, boleh saja saya buat part 2, tapi saya tunggu dulu apakah ada yang menanggapi apa yang saya jelaskan ini dengan holistik seperti apa yang saya jelaskan. Saya Menunggunya Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Demikian saja live streaming saya pada malam hari ini Semoga bermanfaat dan berguna apa yang saya sampaikan Silahkan disebarkan video-video ini Jika berguna bagi Anda dan membuat Anda tercerahkan Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat, tetap semangat Salve, shalom, selamat malam